Saya sekarang menambahkan fungsi baru di sini. Dan kalau di tombol sudah ada nama D button dan di sini saya memberikan if. Semacam ini. Di sini saya memberikan dolar pause. Lalu B D daftar PTN jika ada pendaftaran jika tombol pendaftaran diklik maka saya mau membuat beberapa variabel dan di sini pertama NT sama dengan dan saya memberikan dolar pos titik koma dan di sini saya memberikan nt lalu saya pergi ke belakang dan copy p 1 ps retai ps dan em dan di sini saya namakan ps lalu di sini juga ps lalu di bawahnya adalah RBS, R BS lalu di sini R garis bawah BS lalu di sini EM lalu di sini adalah EM juga setelah itu saya mau mendeteksi nama oke, dan jika nama kosong, if jika dolar NT dan di NT saya memberikan kurung buka kurung tutup, lalu tanda seru MT jika di nama tampilan tidak kosong. Lalu di sini saya memberikan else. Di ls-nya, saya memberikan echo, dan di echo, saya memberikan anda belum menuliskan nama tampilan. Mungkin semacam itu, dan saya memberikan font. Dan di depan juga saya memberikan font size, dan di sini saya memberikan mungkin 4 atau tiga, dan di sini font juga color, dan di sini red lalu di belakang sini saya memberikan font satu lagi penutup. Oke, dan sekarang saya simpan, lalu saya pergi ke sini dan klik daftar. Oke, di sini saya mau reload. Dan jika saya kosongkan, maka di sini Anda belum menuliskan nama tampilan dan mungkin kurang besar. Saya memberikan 4 mungkin atau 5. Saya simpan dan saya coba lagi. Saya kosongkan. Oke, Anda belum menuliskan nama dan mungkin terlalu besar. Saya berikan 4 saja. Lalu, di bawahnya sini, saya memberikan if lagi. If, dan di sini saya memberikan dolar lagi, lalu empty, dan tanda buka kurung, lalu ps. Dolar dulu, lalu ps, dan tanda tutup kurung, lalu pembuka dan penutup fungsi dan di sini saya memberikan else lagi di sini di else nya yang ini saya ganti oke okay, saya copy ini lalu saya berikan di else ini dan saya ganti dengan uh, password oke okay, semacam itu dan saya di sini memasukkan ke sini, dan di sini saya memberikan if lagi jadi saya copy di sini sampai sini. Saya copy, lalu saya masuk di sini, saya paste, dan saya atur satu dua. Saya memberikan dua spasi, satu dua, dan di echo juga satu dua dan di penutup sini 12 lalu di sini saya ganti r retry password dan di sini Anda belus, belum menuliskan pengulangan password dan saya press lagi lalu saya memberikan 1234 1234 di sini juga satu dua tiga empat lalu di sini satu dua tiga empat dan di sini adalah em lalu di sini anda belum menulis oke semacam itu dan oke mungkin semacam ini dan jika saya simpan sekarang lalu saya reload di sini jika kosong maka akan ada tulisan nama dan jika nama sudah diisi lalu di sini kosong password dan jika di sini ada maka pengulangan password dan jika di sini mungkin ada juga maka akan ada alamat email oke ini adalah validasi sederhana dan untuk untuk pembuatan validasi yang lebih tingkatan lanjut, anda silahkan kunjungi asasstudio.org dan pilih PHP tutorial. Dan di sini langsung saya memberikan fungsi memasukkan di database. Dan saya langsung memberikan mySQL query dan kurung buka kurung tutup titik koma. Lalu di tengah sini tanda kutip dan insert into anggota kalau kita lihat di anggota di PHP phpmyadmin saya sudah mempunyai anggota dan di anggota saya punya structure susunan semacam ini nama dan saya mengisikan di nama password dan email dan saya mempunyai tujuh 7 fill di sini dan di sini saya langsung memberikan velus dan di sini saya memberikan 7 fill tuh dua tiga empat lima enam tujuh di terakhir tidak diberi koma saya hitung lagi satu 2 3 4 5 6 7. Dan nama tampilan saya letakkan di sini, dolar NT. Lalu kita lihat di BHP myadmin ada password setelah nama lengkap. Berarti di sini saya memberikan dolar PS. Lalu setelah ini saya memberikan Email setelah password email di sini dolar em dan di sini saya mau mencek lagi ada beberapa yang kurang jika retype password pengulangan password itu masih kosong saya memberikan itu dan saya memberikan lagi if di sini if saya memberikan dolar PS tidak sama dengan dolar RpS. Dan di sini saya memberikan fungsi semacam ini. Saya mendeteksi jika password dan pengulangan password tidak sama. Uh, oke. Okay. Saya memberikan sama di sini. Jika sama dan di sini, jika sama, saya memberikan di sini, lalu di bawah sini, saya memberikan penutup.